Beruntung dalam karir dan keuangan Orang yang lahir pada hari Jumat diakini memiliki keberuntungan dalam karir dan keuangan Mereka cenderung memiliki bakat dalam bisnis dan keuangan Sehingga mereka mudah meraih sukses di bidang tersebut Selain itu Mereka juga biasanya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat Dalam hal-hal yang berhubungan dengan uang Berjiwa kreatif Orang yang lahir pada hari Jumat cenderung memiliki jiwa kreatif mereka biasanya pandai dalam bidang seni dan musik. Kreativitas mereka membawa pengaruh positif bagi hidup mereka dan orang lain, menjadi pemimpin yang baik. Orang yang lahir pada hari Jumat biasanya mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin yang baik. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kemampuan untuk memimpin orang lain dengan baik. Mereka juga mudah beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang berbeda, lebih bersahaja. Orang yang lahir pada hari Jumat biasanya bersifat lebih bersahaja dan rendah hati. Mereka cenderung tidak suka memamerkan keberhasilan mereka dan merendahkan diri. Karena sifat ini, mereka mudah diterima oleh orang lain dan dikenal sebagai orang yang mudah bergaul, berteman dengan beragam orang. Orang yang lahir pada hari Jumat biasanya mudah bergaul dengan orang lain dan berteman dengan beragam jenis orang. Mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan mudah memahami perasaan dan pikiran orang lain. Cenderung sensitif Orang yang lahir pada hari Jumat cenderung memiliki sifat yang sensitif. Mereka mudah merasakan perasaan orang lain dan cenderung peduli dengan keadaan sekitarnya. Karena sifat ini, mereka seringkali menjadi orang yang dipercaya oleh teman-temannya untuk berbicara tentang masalah pribadi. Memiliki daya tarik yang kuat, orang yang lahir pada hari Jumat biasanya memiliki daya tarik yang kuat. Mereka memiliki kecantikan atau daya tarik yang unik yang membuat mereka menonjol di antara orang lain. Karena itu, mereka mudah mendapat perhatian dan pengakuan dari orang lain. Cenderung optimis, orang yang lahir pada hari Jumat cenderung optimis dalam hidup mereka. Mereka memiliki pandangan yang positif tentang kehidupan dan percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja pada akhirnya, karena sifat ini, mereka seringkali menjadi motivator bagi orang lain. Cenderung peduli pada kesehatan, orang yang lahir pada hari Jumat biasanya cenderung memperhatikan kesehatan mereka dengan baik, mereka seringkali menjaga pola makan yang sehat. Dan itu adalah akhir dari video ini, terima kasih sudah menonton.